Halo, minasong ogeni desu ko o re wa tio welcome back on channel maswatch wah eh, gue mau bahas lagi nih masih dari brand jepang favoritnya masyarakat pecinta jam ya, kebanyakan oke okay, masih dari brand Seiko. apa yang ada di dalam nih isinya stay tune Oke okay. Tadi udah gue kasih tunjuk ini ya Di dalam kotak kecil ini Adalah jam yang mungkin sebetulnya namanya udah cukup legend ya Dan di seri sebelumnya udah discontinue Banyak yang buruk Terus setelah dibikin lagi Tetap banyak yang buruk Dan sekarang dibikin yang Versi newnya, ada yang bilang new, ada yang bilang baby Gue buka dulu ya, ini baby apaan nih? Baby. Mm! It's a baby <laughs> Oke okay. Ah, Dari sini kalian tahu kan, ini bentuknya apa? Dialnya Tau gak? Pasti Oke, okay, ini salah satu favorit aku juga, ya. Ini adalah the new Alpinis atau baby Alpinis or whatever. Kalau gue sih nyebutnya baby Alpinis, ya, atau mungkin new Alpinis, hmm, atau mungkin dress Alpinis, kali ya. Oke, okay, dan diameternya gue suka banget. Ini cuman sekitar 39, sekian milimeter, ya. Alpinist itu memang sebetulnya uh, kalau gue bilang termasuk salah satu field watch ya karena dia walaupun case-nya 39-40 mm kecil bisa dipakai dress watch dalam segi case dan warna tapi kan dia sebetulnya untuk di seri sebelumnya atau di original desainnya dia punya crown di angka 4 yang buat setting uh, chapter ring ya atau inner ring itu kompas ya Nah waktu itu gue sempet kepikir ya gimana ya sebetulnya gue suka alpinis cuman karena gue nggak pakai kompas rasanya inner ring kompas itu disitu kayaknya mengganggu banget menurut gua eh ternyata enggak lama saya larin dan new alpinis ini yang bener-bener gue bilang clean dial ya jadi bener-bener pure lu cuman three hands analog aja. Jadi lu cuman bisa ngelihat jam sama tanggal. Dan ini walaupun modelnya tetap kelihatan uh, fieldnya ya. Atau sportingnya. Tapi kesan dressnya juga lebih dapat banget. Dan warnanya sebetulnya lebih gradient ya. Untuk teksturnya kalau yang alpinis original desainnya. Itu kan green sunburst. Kalau ini greennya lebih ke uh, grainy gitu sih teksturnya. Dan lebih... Uh, gradasinya yang gue suka jadi lebih dark nah untuk looknya sendiri ya sayangnya sih kalau gue bilang di sini nggak ada look hole ya jadi kalau misalkan gue mau ganti strap tetap harus diganti dari belakang ya tapi celahnya cukup sih untuk masukin uh, pin buat uh, ngeluarin spring barnya. well overall ini gue suka sih top suka jadi kacanya dia agak sedikit dome tetap dari sapphire juga kacanya udah uh, anti-reflektif juga nah movementnya nih semenjak keluar alpinis yang baru walaupun jelisainnya masih yang seperti sharp 017 itu dia udah ada upgrade di movement kalau yang dulu sharp 017 itu pakai 6R15 uh, dan dia power reserve nya kurang lebih 50 sampai 55 jam ya estimasinya Nah kalau yang ini dia udah pakai movement 6R35 Nah which is itu power reserve nya Kalau dia terisi penuh Udah sampai 70 jam ya Nah Kalau yang ini Ini warna favorit gue secara dial Ya Dia lebih agak ke olive green gradient gitu Kalau bracelet nya ini belum Ya mungkin oyster ya modelnya Bukan favorit gue tapi it's oke okay. Ntar kalau misalkan ganti-ganti juga gampang tinggal cari strap yang sesuai keinginan warnanya atau bahannya mau letter, mau nato mau rubber yang penting 20mm dan ini untuk case nya di belakang ini adalah exhibition ya jadi kalian bisa lihat rotor sama movementnya di belakang dan yang menarik walaupun ini modelnya dibikin semi casual atau dress ya tapi ini versatile banget karena crownnya sendiri juga tetap di screw lock ya. Jadi artinya tetap bisa dikunci. Nah, ini yang bikin gue suka sih sebetulnya. Ya mungkin kalau udah ngelihat desain Alpinis yang lama, rasanya kayak mengganggu banget ya ada logo X di ini tapi ya udahlah, ini munculnya udah di era Prospek so. Karena gue suka ya, gua sikat aja. Nah, buat kalian nih yang sebetulnya suka jam dress tapi nggak terlalu dressy banget dan bisa dipakai casual, tapi sebetulnya gak murahan juga atau mungkin kalian males ya kalau beli yang terlalu murah karena ini mungkin kalian pengen beli satu atau dua piece atau tiga piece tapi yang keren ini aku rekomendasiin buat kalian movementnya udah keren, automatic juga, modelnya juga keren dan dari Seiko, siapa yang gak tahu Seiko sekarang? Hmm? Dan untuk strap juga banyak yang kompatibel sama dia tinggal ganti-ganti beres kalau bosen Ini sangat aku rekomendasiin buat kalian Oh ya, gak cuman itu sih dia ini punya temen-temen juga sih ya Kalau dan dia ini datangnya gak cuman satu varian ini Untuk varian yang lain uh, Ini dia Ada yang blue dial ya Gue gak bilang navy juga sih karena ini walaupun gelap tapi gak terlalu gelap banget. Kalau bisa gue bilang ini lebih ke ocean sih warnanya ya. Atau agak deep blue atau mungkin arahnya ke blue moon sih. Walaupun dia sebetulnya bukan blue moon ya. Ini kodenya kalau yang biru itu di SPB157. Kalau yang, di, yang green yang gue suka ini di SPB155. Nah, ini strapnya leather, tapi udah pakai clasps ya, bukan buckle. Jadi, ini kalian cara masangnya juga enak, lebih di fitting di pergelangan dulu. Nanti ngelepasnya kalian kayak jam rantai, jadi nggak ngerusak uh, lethernya ini ya. Sebetulnya, ini lethernya juga udah cukup keren sih, pakai simple stitch. Gue juga suka. Nah, yang satu lagi ini adalah black gradient ya. Jadi gradiennya agak ke grey. Kalau black ini keren sih, cuman memang secara personal bukan favorit gua ya karena ya hitam, hitam gitu, agak boring. It's okay sih. Itu namanya selera ya. Mungkin kalian yang butuh item ini ada. Ini blue buat yang suka blue dan ini green. Nah, sebetulnya base dari warna originalnya Alpinis ya. Oke. Okay kalian mau pilih yang mana well selera kalian sih yang pasti ini masih tersedia di website kita yang mau berburu kalian pasti udah tahu tinggal klik jamtangan.com atau ke aplikasi kita juga udah ada cukup ketik alpinist aja atau mungkin SPB 155 SPB 157 atau mungkin yang hit ini kodenya SPB 159 jadi ada tiga varian warna ya so mumpung ini masih belum terlalu dingin banget dan masih hangat kalian masih bisa berburu tipe ini ya 6r35 automatic power serve 70 jam kaca udah sapphire model bisa dipakai any occasion casual dress outdoor oh iya water resistnya 200 meter juga ya ini ya dan versatile and robust harga masih di kisaran 8 koma untuk yang varian bracelet kalau yang leathernya masih di 7 koma ya. worth it lah so langsung aja yang mau berburu baby alpinist atau new alpinist or dressy alpinist Langsung aja berburu di website kita. Oke, okay? sekian dulu review tentang Alpinis ini. See you on the next review. Bye.